nya. Selamat bae loh. Opel, opel, opel, opel, opel, Aku mau nyetak dulu kepalanya. Jetak dulu kan. Ya. Ada polonya ini, Guys. bocah gua Oke, okay, kali ini kita memakan Kepala kambing nih guys nih Kepala kambing ada tiga ekor 1, 2, 3, 4 ah, 3 guys, ini kepala saya nih Ini kepala kambing, 2, 3 ya Oke, okay, sebelum kita makan Kita Mau taburin Cabai dulu, apa boncabe dulu guys Bon cabai dulu guys, kita buka Bon cabainya ya, kita buka Bon cabai level 50 nih guys Nah ini masih segel guys ya masih segel masih tertutup kita buka dulu bon cabenya nih guys hmm singkirin dulu bon cabenya nih kita siram dulu bon cabenya di kepala kambingnya nih guys nih hmm. Hmm. Hmm. habis habis nih guys kita bon cabenya oke kita lihat oke sudah ready kita makan asia mana dulu nih guys satu dua tiga satu dua tiga tiga dua satu kita makan mana dulu kita makan ini dulu guys kayaknya kita makan telinganya dulu nih guys ini nih nih kasih bon cabenya nih guys bon cabenya nih kita oles-oles dengan boncabe cabai dulu Dioles-oles, dioles-oles, dioles-oles Ini Gigitan pertama buat kalian guys A ah. A, ah, A, ah, A ah. Gigitan pertama buat kalian Gak mau? Mau nggak? Ah. A ya, udah, aku makan ya Oke Kita makan dulu kepalanya deh Kita makan dulu Telinganya Bismillahirrohmanirrohim Kita makan guys Hmm Hmm. Hmm. Cabe hmm. hmm. anu kopoknya es, hmm. Hidungnya nih, opelnya opel opel opel opel opel opel, -opel, -opel. Hmm. enak, popo, hmm. enak enak, mantap guys. kita mau makan sama adikku guys ya. kita mau ajak adikku buat makan kepala kambing ini. enak banget. ayo Siapa dia adeku, adekku siapa ada yang tahu nggak? Pasti kalian uh, sudah tahu guys, karena dia sering bikin video sama aku. Kemon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini ada kepala kambing ya. Kepala kambing ada tiga. Kepala orang ada dua. Satu dua. Oke okay, boleh. Kayaknya. Boleh, aku, aku mau jeda dulu. Pnya. dulu ya. Polonya gak guys? Oke, coba makan telinganya mm. Bismillah dulu Bismillah, baca doa dulu Bismillah Amin Lumus banget Lumus banget Lumus, lumus, lumus Oles, soles, soles Olesin bawan cabai ada, nih? Kalau kurang pedas, kasih cabe. Amba <tuk> <tuk> Amba oh. Amba Tuh giginya bersikat belum. Hmm. Belum pernah sikat kayaknya nih. Aduh. Aduh. Aduh Asin. Ada liurnya. Hmm. Hmm. <tuk> Ini aku mau makannya nih, makan yang mana, Dinung? Makan yang mana? Bagian mananya ya? Ini telinganya lagi nih, guys. A few inches later. Guys, hadu dodo kita lanjut makan, guys. Tadi ternyata belum ke-record guys. Udah habis satu ini, mau hampir habis videonya. Hilang, guys. Gak apa-apa, guys, kita lanjutin aja ya. Oke, okay. udah kepedesan, Wah, udah kepedesan tapi videonya hilang, teriak. Ayo, nggak apa-apa. Semangat, kita habiskan. masih ya? masih ada dua lagi, guys. Lanjut. Ayo, anggun. Terus, hmm, Hmm, hmm. hmm. Ayo, Ketambah sama cabe makannya guys. Kita makannya hmm. sama cabe. Cabe ini dah. Cabenya cabe rawit nih guys. Tuh bumbu cabenya udah habis. Nanti kita ambil lagi. Hmm. hmm Sayang sekali Hmm. Mirip. Mirip. Mirip. Amin, jawabankan baik. <tuk> Tunggu, tuh, bentar, bentar. Bentar, bentar, Tuh ya, bentar ya <tuk> <tuk> Ini udah habis nih Ini berapa? 50 50 berapa? 100 <tuk> <tuk> tap-tap-tap-tap-tap, singgaknya ekor Lu udah makan banyak guys deh sebenernya Tapi lu lah nggak apa-apa Lanjut atau udahan? Lanjut Lanjut atau udahan? Nah, udah air, kayak. Hahaha. Salah pilih. Aku tak. Tak air, aku mau apa? Aku mau yang bagian tulang. Ini loh, enak. Tulang, tulang. Hmm? Tulang mau kemakan? Nya. Lagi. Makan bumbu. Ya. Hmm. Nah, enak kan? Enak. Udah kenyang, guys. Mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, mantap, Masih ada mantap, guys. Oke? Ya. Oke. Okay? Okay. Okay. Bye. Bye-bye. mantap, mantap, mantap, Channelnya apa? mantap, mantap, mantap, Channel. mantap, channel. mantap, lupa. lupa subscribe. mantap, oh, subscribe. <laughs> <Okay>. mantap, <laughs> ini yang agak, yang, yang agak keras ini yang udah ini enak kan? enak gurih. kalau makan ini yang empuk dulu gak apa-apa nih hmm. buka bon cabai apa? Ah. nggak cukup lah aku, Hmm. cabe, yeah. luar mm Hmm. Bon hmmm mana yang kopi ya kok mangan 2 ayo buka rauh kok bukaan itu loh buka rauh ini kalau mangane sekali ada cimit-cimit hmmm masuk cucu pilih pilih mau pelat lu apa mau sayur, wae kelam mau apa mau lanjut Buka, buka, iyaaaah Wihuuuh, mati gua mau apa, wih? Buka, wih Eh, dia... Salam dari Binjai, Salam dari Binjai Dari Binjai, Salam dari Binjai, aku timur Oh. Apa, wih? Liat, maaf Salam, wih, lah, kira elo Apa? Saya Iya, terus gua gua yes. <salt> kan Kakak cubo ngono. Bolo. Itu coy. Siapa coy nih? Kan gitu. Ya aku makan ah, oh. apa hmm. Hmm. Ah, no <laughs> eh, telak ini ukolo nih guys itu katlok sih hmm? nah, Ini Kan ini. ini tenggorokan bagian tenggorokan ya, ya. sini. Cabennya, udah dua, dua, dua, satu aja satu. Gueis, satu Bisa Hm. Masih ster bocah bocah stii Orang yang enggak punya bocah loh orangnya Bocah terus Ya ya ya ya ya Sampurasun Sampurasun dari rapatan saudara kita dari Gunung Kita tampilkan Nur Hasan Bisa enggak Nah, oh, ini guys, guys channelnya asal official 22, Hasan official 22. Dia mau bantuin ini buat habisin guys yang Ayo, boleh. Ngabisin ini yang baru boleh. Apa yang ini dulu? Ini, cara... hmm, enaknya ini nih. Nih, dari hidungnya buka atau dulu hidungnya gitu, hmm. kenapa Ngapa merumuruk buka? Buset, isi lah. Cokot rumise. sih hmm mirip gak kamu kamu? Yora. yorah ngasok? yorah rasanya mirip? yorah ini kadang sih oh, kalo udah sedus mantap enak ya ums? upilnya? asin asin tiin ya? enak nah ini upilnya yang tadi nih, hidungnya peniman tadi nih lagi pangan, oh, hidung banget gak ada yang makan itu, be, be, <laughs> ada yang mau nggak guys, hidungnya ada yang mau nggak? ya, a, a, makan, gak ada yang mau ya udah aku makan aja. Hmm. hmm, hmm, hmm, kok asin ya? asin? tentu ya, belum niki. Hmm, oh wow. suarep wow. wow. pengennya makan beringannya. Berarti mau. Guys. hmm enak Pak, Guys. nih tabu sih tidak mm. lidah lidah lidah hmmm hmmm enggak apa ini? ini? terus ngebelu ngebelu ngebelu ngebelu Yang ngomong, gua bersama saya, saya mau mengenal yang meriah, meriah, meriah, meriah, meriah, meriah, meriah, meriah, meriah, meriah, meriah, meriah, meriah, meriah, ini meriah, terlalu melang. terlalu lu. ini pun. subscribe. Jangan lupa subscribe, guys. Yo. subscribe <SILENCIO> Ya. <yo>. <SILENCIO> yeah. Anak kok. <SILENCIO> Oke. Okay.